Wow menarik ini ya. Kita juga pasti banyak orang yang tidak tahu akan hal ini. Tapi dengan requestan teman-teman sekalian, saya juga boleh tahu ini daripada channel Zairi Channel guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Jom kita tengok bersama. Let's go. Wow. Woh. Alright. Jangan lupa subscribe guys. Hmm, okay. Negara kita Malaysia telah mencipta rekod tersendiri apabila oh. melakukan ekspedisi terjun bebas Kutub Utara pada tahun 1998 dengan oh, dalam, membawa eh. proton Wira dalam penerjunan tersebut. Oh, Oh, pakai Proton Wira guys. SPDCI tersebut berjaya mencipta rekod di Asia kerana rakyat Malaysia merupakan penerjun pertama dari negara beriklim wow. tropika yang menjejakkan kaki ke kutub utara. Kapten Apa? bersara Abdul Rahman Omar dari Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM menjadi salah seorang daripada penerjun bagi ekspedisi terjun bebas kutub utara pada tahun 1998. Selain Kapten Abdul Rahman, ia turut disertai 15 lagi penerjun yang terdiri daripada Komando Tentera Darat Gerak Khas Komando Polis Diraja Malaysia VAT 69, Tentera Laut Diraja Malaysia Pascal dan TUDM Pascal Misi tersebut merupakan usaha untuk membuktikan kemampuan Malaysia yang berani mencuba sesuatu yang mencabar dan bersaing dengan negara-negara maju di dunia sekaligus boleh mengharumkan nama negara Berkongsi mengenai pengalamannya dalam siaran langsung di Facebook, siakap Kelly TV, beliau berkata SPDC tersebut dilakukan rentetan daripada ekonomi negara pada ketika itu, mula merundum dan rakyat mengalami masalah keuangan. Okay. Ketika itu Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad memikirkan bahawa SPDC tersebut mungkin boleh menaikkan semangat rakyat. Yang menarik perhatian adalah SPDC yang berlangsung. Pada 18 April 1998 tersebut juga memperlihatkan sebuah Proton Wira turut diterjunkan di Kutub Utara. Wow. Perdana Menteri pada ketika itu Tun Dr. Mahathir Muhammad mula memikirkan cara untuk menaikkan semangat rakyat dan juga mencari jalan bagaimana untuk memasarkan kereta Proton. Wow. Salah seorang anggota ekspedisi kami ketika itu berumur 21 tahun. Dan dia berkata mempunyai impian untuk terjun di Kutub Utara okay. Saya membuat kajian dan mendapati ada dua syarikat yang menganjurkan ekspedisi ke Kutub Utara Iaitu di Amerika Syarikat dan Rusia Kerana keadaan geopolitik yang memperlihatkan kita lebih rapat dengan Rusia pada ketika itu okay. Maka keputusan dibuat untuk menggunakan Rusia sebagai ejen Untuk membawa kita ke Kutub Utara katanya Mengenai penglibatan kereta Proton Wira, beliau menjelaskan bahawa ketika itu, kenderaan tersebut belum dapat memasuki pasaran Eropah. Jadi ah. salah satu cara untuk membuktikan bahawa kereta nasional Malaysia itu bagus untuk pasaran di sana adalah dengan membawanya ke satu tempat yang ekstrim. Okay. Justeru ia telah diterjunkan dengan menggunakan payung kargo dari ketinggian seribu kaki dan berjaya mendarat dengan lancar. Untuk rekod, tahun sebelumnya ada sebuah kereta jenama Eropah yang diterjunkan juga atas alasan yang sama. Tetapi apabila tiba di kutub utara, kereta itu telah mengalami masalah pada bahagian tayar dan enjin, tidak dapat okay. dihidupkan. Itu antara kerisauan kami, tetapi Alhamdulillah, semasa terjunan kereta tersebut, yang menghidupkan enjin ialah orang-orang Rusia yang berada di bawah. Oh... Kereta tersebut bergerak, cuma salji terlalu tebal dan menyebabkan kereta tidak dapat bergerak dengan sempurna. Okay. Bila kereta mendarat dengan selamat, kami terbang semula ke paras 8,500 kaki dan melakukan terjunan di situ ujarnya. Wow. Ditanya mengenai situasi sebelum berlepas ke Kutub Utara dalam temu ramah tersebut. Beliau yang juga merupakan timbalan ketua penerjun pada ketika itu ditugaskan mm -hmm. untuk menjaga kebajikan ahli-ahli ekspedisi, -ahli Ah. Malam sebelum kami berlepas ke Kutub Utara Saya telah meminta ke semua ahli-ahli ekspedisi -ahli Untuk menulis wasiat dan surat terakhir untuk wow. keluarga Sekiranya Taruhannya ada apa-apa berlaku Surat-surat tersebut akan dikirimkan kepada ahli keluarga katanya Masalah. Selain itu terdapat beberapa cabaran yang perlu ditempuhi oleh ahli ekspedisi Termasuk keadaan sejuk yang melampau betul, betul. Mereka pada ketika itu berada di Kutub Utara selama 19 jam Kerana helikopter yang ditugaskan untuk mengambil mereka tidak boleh masuk ke kawasan tersebut. Disebabkan ribut salji. Kata beliau lagi kutub utara hanya ada kepingan ais. Kami tidur dalam kemah, bentangkan dengan canvas tebal. Dan doktor minta kami tidur ikut giliran. Jadi Allah. itu antara cabaran yang dihadapi oleh kami. Selain sejuk yang melampau. Nak minum air pun tidak boleh sebab air semua beku. Jadi Allah. bila masa air dan air itu mendidih, kami terus kena minum katanya. Wow. Semangat kesemua penerjun itu turut dipuji oleh orang Rusia kerana mereka pun tidak sanggup untuk pergi ke kutub utara. Walaupun sememangnya tinggal dalam kawasan yang bersalji. Okay. Orang Rusia ada bertanya kenapa berani untuk jalankan ekspedisi ini. Saya kata kami bukan nak buktikan apa-apa pada dunia. Tetapi kami nak bantu negara kami naikkan semangat. Ketika itu orang tengah kemurungan disebabkan wow. oleh masalah ekonomi. Kita nak tunjukkan bahwa tiada apa yang mustahil katanya. Jadi di sini bisa dikatakan orang Rusia itu sampai bangga. Sampai istilahnya kayak wow kok bisa kalian seperti itu gitu loh guys. Kita aja kami orang Rusia itu kadang masih belum bisa seperti ini. Tapi mereka ini dengan tekad yang kuat rakyat Malaysia ataupun pasukan khas komando ini... Wow, keren banget Selepas SPDC di Kutub Utara Beliau telah mencipta satu lagi rekod Iaitu membuat penerjunan payung terjun oh. Yang pertama dari Menara Kuala Lumpur Sempena ulang tahun ketiga Menara Kuala Lumpur okay. Pada 1999 Mengakhiri perkongsiannya Beliau berkata Setiap orang perlu belajar untuk berusaha Dan melihat oh, right. sejauh mana diri mampu melakukan Sesuatu supaya tidak mudah mengalah Betul, betul Lintara kanan besara Muhammad Idrus Jusoh bersama Kapten okay. Ahmad Ramli Karbi Berjaya membuat terjunan dari ketinggian 10,000 kaki di udara Dalam kesejukan negatif 70 darjah celsius ketika melaksanakan eksklusi lho, terjun bebas Kutub Utara 1998 Turut di bawah ya bersama sebuah kereta Proton Wira wow. Pada hari kejadian yang mana Uh, apabila kita masuk bergerak, TV satu ya ke, uh, North Pole, di zero point, uh, North Pole. apabila di ketinggian 3000 meter depan parah bumi dengan uh, uh, suhu uh, di atas uh, uh, minus 70? di bawah, berku, uh, padah, minus, bawah 70? Berku, minus 70 oh! saya kira minus 7 tapi minus 70 guys. Allahu Akbar Beku asli beku dan uh, kita ya Allah di Madinah aja 129 aja sudah. Kalau kita pelontong gitu. diturunkan daripada terbang, kami sangat sangat uh, takut ah. sebab kita tak tahu apa keputusannya di bawah nanti. Okay. Uh, apabila kereta itu diturunkan, memang kita nampak uh, kereta itu uh, payung ketiga-tiga payung kago. Uh, untuk uh, proton ini Kembang dengan baik Itu satu uh, Satu tanda positif Yang payung ini Kereta ini akan Akan uh, turun dengan baik Selepas uh, Apabila proton Wira ini Diturunkan Kami dinaikkan Ke uh, ke paras lagi tinggi Ke paras uh, 10,000 kaki uh -huh. Dan kami pun keluar Daripada uh, pesawat Yang mana uh, Satu Cabaran lagi satu uh, Untuk keluar daripada pesawat Yang mana kelajuan pesawat Adalah lebih kurang uh, Dalam uh, 190 knot ke 200 knot yang mana uh, bukan satu kelajuan biasa untuk skydiver ah. Rekod dunia sekali lagi dipecahkan bersama empat lagi rakan dalam terjunan wow. kedua sebaik mendarat yang ah, mana indah. saya bersama dengan Kapten Aziz Incik, uh, Sulaiman, uh, Hazar Muzaka dan juga uh, uh, Encik Ramli uh, akan membuat uh, kerjasama di udara macam mana benar itu akan berlaku kami terpaksa kena gather sebelum buka payung Walaupun kami dah Planting berselerak di atas dalam tu Tapi kena, kami kena on group balik Gather Allah. balik Kemudian baru kita bagi syarat kita buka payung Baru kita akan dapat buka payung Berdekatan Yang mana akan menyenangkan Kita nak, nak pin kita punya kawan nanti okay. Itulah rekod yang telah kita buat Wow Dan uh, lagi satu uh, Untuk SPDT ni juga Uh, saya sebagai warga Pascal Pascal bersama bersama dengan uh, seorang lagi saya punya rakan iaitu kapten Ahmad Ramli Bengardi kami lah adalah warga Pascal atau warga TLDM menjadi rakyat uh, Malaysia uh, rakyat Malaysia yang pertama membuat perjunan di Kutu Utara jadi terima uh, kasih kepada man. Pascal dan juga terima kasih kepada TLDM yang mana telah memilih saya dan Kapten Ahmad Ramli Untuk menyertai ekspedisi Kutub Buta Terjun Bebas Kutub Utara wow. 1968 Ekspedisi Terjun Bebas Kutub Utara 1998 Disertai 1990. 16 penerjun Diketuai Dato' Abdul Rahim Dahalan Telah berjaya membawa Nama Malaysia ke mata dunia Wow Keren banget sih guys Oke okay guys sudah selesai videonya So itulah tadi ya video tentang misi khas komando Malaysia di Kutub Utara yaitu untuk mempromosikan Proton Wira ataupun Proton-Proton lainnya bahwasanya Proton ini adalah kualitas yang terbaik seperti itu Dan bisa diandalkan oleh negara-negara lain juga seperti itu guys Dan wow ini pemecah rekor juga guys Karena banyak dari Rusia dari negara-negara lain mungkin tidak akan bisa istilahnya mampu ya Melawan daripada keganasan ya yang mana dinginnya itu minus 70 derajat Celcius mungkin banyak sekali istilahnya yang belum kita ketahui tentang negara-negara lain yang istilahnya membuat misi khas di kutub utara ini guys so terima kasih buat teman-teman semua semoga ini menjadi pelajaran jadi kalau kita istilahnya mempunyai tekad yang kuat keinginan yang istilahnya besar untuk meraih sebuah mimpi maka jangan pernah istilahnya kita itu menyerah sekalipun ketika mimpi itu belum tercapai tapi ketika itu mimpi sudah tercapai maka bangun mimpi-mimpi kembali sehingga kita lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Yang terpenting adalah ketika kita hidup di dunia, usahakan dunia kita dapat akhirat juga kita dapat. Sehingga apa ketika kita mati maka kita juga mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan kepuasan yang mana kita mendapatkan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu surga. Yaitu kenikmatan daripada surga itu sendiri Terima kasih guys sudah menonton video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Buat teman-teman semua yang mau request langsung ada DM di Instagram saya Ataupun linknya ditaruh di kolom komentar ya Sehingga saya juga bisa mendapatkan informasi yang teman-teman sampaikan kepada saya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit undur Diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh